Lalu kembali lagi dengan saya dengan satu tema yang sangat menarik uh, Kenapa perusahaan seter atau baru seringkali promosi dengan besar-besaran bakal dengan cara membakar uang Mereka mendapat keuntungan dari mana? Apa bahayanya perusahaan seperti ini? Kita bahas yang Pertama uh, Perusahaan startup yang menggunakan cara dengan promosi besar-besaran salah satu contoh perusahaan bidang penjualan online Mereka menggratiskan COD ke seluruh Indonesia tentu saja biayanya sangat besar dengan transaksi harian yang begitu banyak Bahkan ada uh, pembelian 1 rupiah untuk membeli barang-barang seperti contoh sepatu, tas Uh, lain-lain dengan harga yang puluhan ribu atau ratusan ribu dapat dibeli dengan harga satu rupiah bahkan ojek online mereka menggratiskan uh, antar barang, menggratiskan uh, biaya untuk uh, perjalanan, menggratiskan produk-produk uh, tertentu mereka tidak mendapatkan keuntungan dari uh, bisnis mereka, tapi kenapa begitu banyak investor yang datang uh, mereka mendapat begitu banyak Investor yang datang dengan promosi yang besar besaran setelah itu mereka melakukan public offering iPO untuk dibuka perusahaan itu untuk pengalaman modal di H HSG atau saham. Salah satu contoh mereka membuka iPO pertama dengan harga 300 setelah mengadakan promosi besar-besaran pom pom mereka akhirnya perusahaan mereka saham mereka naik salah satu contoh dengan harga sampai e, 2000 setelah sampai harga 2000 otomatis value dari perusahaan mereka berkali-kali lipat jadi keuangan mereka berkali-kali lipat nilai uang mereka yang mereka tanamkan di perusahaan itu berkali-kali lipat setelah harga sampai 2.000 mereka akan menjual saham mereka jadi mereka mendapatkan keuntungan dari uh, nilai value saham mereka yang sangat bertambah setelah itu maka sahamnya akan jatuh, jadi bahaya nomor kedua, bahayanya adalah uh, bagi anak-anak muda yang ingin membeli saham, jangan membeli saham yang uh, dengan promosi yang besar-besaran seperti itu atau uh, dengan pom-pom yang begitu banyak di media sosial, sangat berbahaya untuk kita semua semoga ini bermanfaat bagi kita semua, jadi perusahaan dengan cara metode seperti itu tidak baik kita tiru bahkan untuk usaha kita semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terima kasih